kembali lagi bersama gua di sini. Oke, masih di channel kesayangan kita. Kita bermain di pragmatik Play terus ya, Bosku. Karena pragmatik Play itu enggak habis-habis kegacorannya ya, Bosku. mantap sekali baru mulai langsung dikasih, Bosku. Gila. bener benar emang Nengkin the gacor ya ini jadi ya. emang cantik banget. Let's go. video ini keuntungan buat kita bosku ya manap sekali kalau dia gak genit dia gak kedip kedipin ke kita kedip genip matanya dia ke kita kita nah bakal dapet petir ya bosku ya silahkan buat kalian yang belum pernah mencoba bermain kita Starlight Princess dicoba bosku Starlight Princess hari ini sumpah kan lagi gacor banget langsung aja dapet kita segitu ya bosku langsung dapet petir spin kita buat ah, kalian yang lagi ngobrol lagi minum es atau lagi merokok silakan lagi satu rokoknya diminum kopinya jangan nih rokok sambil minum kopi itu susah banget bos udah gua praktekin lebih susah deh pada praktekin pola-pola yang gua pelajarin ya bosku ah, pola-pola yang gua buat ini sebelumnya udah gua riset sebelumnya sebelum gua apot di YouTube ini gua udah riset polanya ya bosku ya. Jadi wow mantap sekali. Jadi ini bukan pola kaleng-kaleng ya bosku. Ya. Bukan pola kaleng-kaleng. Bukan pola asal-asalan bosku. Uh, langsung auto sensasional lah bosku. Gila. Gila bener-bener mainin sesi ini nggak ada habis-habisnya ya bosku. Ya. Selalu dapat terus kita. Selalu jepit terus di mainin Silahkan kalian coba lihat ya di video-video gua sebelumnya ya mau gua bermain di Kandijus atau di WWG atau di tweet Bonanza kalian bisa cek aja bosku di sana benar-benar gancor banget gancor bingo gitu ya selalu cuan kita minimal ya 100% lah ya kan dua kali lipat dari modal kita tempat dapat apa bosku yang penting apa ini yang penting kita, kita bisa cek tvnya dan dan itu sih gajah dan romenin ini ya linknya gue taruh di apa komentar ya. gue taruh linknya di tentang channel gue terus disana link di terlengkap di super super sangat lengkap disana kalian bisa cek NTP juga kalian bisa cek uh, link untuk daftar akun gacor di situs yang gacor gacornya. situs favorit gue yang selama ini gue bermain nggak pernah rungkaknya. pernah sih rungkas sekali dua kali ya. itu pun karena kesalahan gue sendiri ya. pokoknya yang lebih utama itu adalah keyakinan. kalau kalian hari ini nggak yakin lagi kurang uh, mood ya untuk bermain. gue sarankan jangan main ya bosku. apalagi kalian yang belum pernah bermain belum pernah bermain game slot ini ya jangan coba-coba untuk bermain ya karena kalian pasti bakal ketagihan kayak gua kalau udah ketagihan kayak gini ya kalian harus cari pola-pola gacor ya bosku gua berbagi pola-pola gacor di grup WA ya silahkan yang mau gabung ke grup WA gua linknya gua taruh di kolom komentar nice banget birunya nice banget sumpah nice banget gacor banget ini sumpah bosku mantap sekali Joss Marco Joss Marco tapi ya bosku naya banget nengin sumpah nggak nyangka banget aku dapat terus di nengin kesini sumpah nengin cesh sangat Joss Marco Joss ya bosku ya kalian nah, kalau mau coba bermain nengin jangan lupa untuk CKR tv nya dulu bosku jangan sampai kalian bermain tanpa cek ktp ya aktif yang paling bagus kayak gimana bang aktif yang oh, gacor lagi kayak gimana bang Jam gacornya, pola-pola gacornya silahkan aja bosku disimak video, video gue ini ya bosku disimak dengan baik pola-pola gacornya jangan di skip-skip videonya langsung aja dinikmatin, disimak dan jangan di skip-skip bosku ya Silahkan juga di grup WA buat bertanya-tanya, ya, mau tanya sama gue atau di ad, atau admin dari situs yang gue mainin ini. Di sini kita semuanya bisa belajar bareng-bareng di sana ya, Bosku. Kita belajar bareng-bareng di grup WA. Silahkan aja langsung cekidot di kolom komentar untuk... Untuk gabung di grupnya. Dan bagi kalian yang mau langsung main Langsung main auto main sit, di situ yang gacor ini Kita buy spin dulu Oke okay, kita buy spin dulu 120 ribu ya bosku ya Semoga kita dapat yang mantap-mantap Dari nengin kesini Semoga kita dapat yang mantap-mantap Nggak -mantap, dikasih bonjos Oke okay? okay, lanjut kita mulai aja skaternya Oke okay, nice banget itu rotoskanya oke bosku mantap sekali, nice birunya pecah terus biru ini sekali memang di luar Nga, di luar nggak di dalam pecah biru ini. bener cantik, nenek. Banget birunya, mantap ya! smartphone terus pemarkot so, nice banget! Oke, nice banget! Oke, nice, okay, nice. banget! So, like. nice. nice. lagi nice banget! Lagi ke banget! Oke, nice banget! Oke, nice banget! Oke, nice banget! Oke, nice banget! Oke, nice banget! Oke, nice auto Oke, nice banget! yo menurut nggak mungkin gak atau bosku mantap sekali bosku just marco just bosku dengan 80 94 800 perakit bosku lumayan banget udah balik model kita bosku kita sudah balik model oke okay, mantap sekali just marco just top marco top okay, ya bosku oke okay, mantap mantap mantap mantap ayo ayo Jos oh iya yeah. sebelumnya gua juga lupa ya baru keren kalau gua bermain ini ya bermain di jam sore oh, ya, waktu di jam sekitar jam berapa oh ini jam 15.30 ya, WIB jam 15.30 WIB kita waktu Indonesia bagian barat sore sore neng jadwal bosku ya mantap sekali bosku oke silakan aja di grup dua kita berbagi jam-jam gacor -jam ya. jam dari jam 12 sampai jam 4 apa yang dari jam 4 sampai jam 8 apa dari jam 4 sampai jam 8 dari jam 8 sampai jam 12 apa kita selalu update ya. terus ya, bosku ya. Hai, format jam gacor yang kita buat hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada link bro, ke situs dan rumah ini nih bosku ada juga dwelling place lihat oh, <tik> cek rtp terbaru terhabis ke harinya nice banget mau buka lagi <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> aku oh, sensasional aku pokoknya kayak sensasional pertama kali tadi tuh jangan di-skip ya bu. sebisa mungkin jangan di-skip kalau sensasional kalau kedua ketiga ya nggak apa-apa sih terserah kalian kalau aku masih jadi ya. terserah kalian itu semuanya oke okay, do you on fix gunakan apa coba gunakan ya bosku dalam bermain selesai ini jangan gunakan uang panas, uang kebutuhan sehari-hari bosku kalau kalian ada uang dingin di luar uang tabungan dan uang kebutuhan sehari-hari jangan coba-coba ya bosku kita gunakan uang untuk hiburan ini kan kita bentuk tujuan bermain untuk menghibur diri kita sendiri ya bosku mantap sekali nggak tuh bosku sekali dapat free spin sekali kita buy spin walaupun kecil lumayan gede ya modalnya ya, start langsung 2000 langsung ya 422000 yang artinya udah dapet tiga reken cerita bosku, mantep banget kan kalau emang gitu aja bosku ya pokoknya lihat aja pecahnya di luar pecahnya banyak atau kalau misalnya di luarnya pecahnya banyak gitu sudah tanda-tanda ya bosku, makanya dicek dulu FPP eh, nya bosku kalau efeknya eh, mendukung Pak Alif ya. kan pecahnya banyak itu berarti Pak Lid, ya, bosku. Berarti ini sudah mendukung dan pecahnya banyak di luar pecah banyak dan perkalian pertalian yang besar udah muncul itu sudah ini akan ya bosku oke kayaknya kita cabut aja bosku kita wd aja bosku jangan sampai ini disedot lagi sama neng inca atau ya abis ini kita udah dulu bosku ya kita udah thank you banget buat kalian semua yang care. selalu setia mendukung gue, selalu setia nonton video-video gue. gue ucapin terima kasih banyak ya bosku ya. ketemu lagi di konten selanjutnya. thank you semuanya. see you guys. bye bye.